Selamat siang. Aku yang Slow gitu. Bapak so, eh, bahaya, nih bahaya. Nih, bahaya. <laughs> <laughs> buka lah, Itu buka-bukaan ya. Main -main buka -buka <laughs> buka baju nih. <laughs> Lu berbahasa Basini, oke, okay, halo, halo juga, uh, <laughs> saya Morris Orah, mm -hmm. um, saya musisi ya kan dan seorang bapak, Uy. seorang musisi seorang bapak, figur, Orah Orah itu fam fam, nama no, fam, woi woi kamu Ya, ini hai, hai, Mas. hai, hai, oh, gitu? oh. okay, okay, okay. langsung. mau, mau hai, oke, oke. Baru hai, hai, hai, Oke. Oke, iya. Tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, salah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, orang bapak, seorang musisi hmm. koreknya. Korek, koreknya. Kegiatan hari-hari Kegiatan hari-hari Kekan banget nih <coughs> Ya um, Ada aja tapi ya Kayak ngurus rumah Ya kan? Keluarga <coughs> Ya kan terus Ngeband ngeband tetap, nge nge tetap masih tetap ngeband masih bisa ber ber, ber apa namanya ekspresi ber ya akhir akhir ini tapi ya. ya akhir akhir ini lumayan dibanding beberapa bulan lalu agak sedikit jadi Start. dari awal awal berapa bulan kira kira <coughs> dari kira -kira oktober, dari ada. oktober tuh ah sebelum oktober setahun lalu ya tahun lalu. mungkin udah enam bulan nih sekarang ya. udah enam bulan dari oktober Suara, ya. agak, agak ya. kedengeran suaranya? iya Maklumlah. kita kan bareng-bareng barang settle. Ya. <laughs> <laughs> apa nih apa ya? Gernak, grogi. tapi sehat ya? sehat ya? sehat. keluarga sehat, sehat. sehat semua. semua. semua. tahunya aku aku udah lama banget lumayan. Nah. Ya? udah. Semuanya. berapa tahun ya? berapa tahun? ini salah satu sahabat jaman perang dulu dan saya juga nakal juga, sama-sama nakal lah. Nanti aku nggak mau bahas kenakalan ini karena kenakalan itu adalah apa? Apa dulu? Waduh, ada umat apa? Ya ini. ceritainlah sedikit. Kejatan, apa itu? Lagi nafai? Oh. Lagi bikin proyek atau apa? Aku di sekarang lagi. <coughs> uh diajak ngeband nih ya. akhirnya masuk band lagi nih jangan ya, ya, ya. <coughs> enak band udah lagi semoga udah berapa lama nggak ngeband kan biasanya berapa tahun itu jadi additional player <laughs> <laughs> terus uh, sekarang ada band baru boleh sebutin nama band boleh band dong ini? namanya boleh. Mojo Rido. Mojo Rido. Ya. Bar Ah uh, kita rock and roll sih, okay. yeah. Rido, rock. And roll, <laughs> so. Mungkin nomor Man dan nomor itu sahabat buat sahabat-sahabat kita di yeah, sana. Yeah. Belum tahu bahwa Morris Ora ini dulu awalnya dari band The Hydrant. Yeah. Iya. Itu asal Bali yang diperoleh <coughs> kalau nggak salah Sony. Yang pertama ya. EMI. Eh EMI. Sony yeah. Sony EMI. <coughs> Terus, beliau beliau, oh, terus, tahu <laughs> <laughs> tahu pindah Pindah hijrah deh terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Ipang Ipang oh. gitarisnya diri saat Didi diri saat itu, itu modelnya Reoni plastik ya, tapi manti, minus ya, drummernya di yeah. main bassnya juga yeah. main bassnya Fian ya? ya? main yeah, busnya, main Vianney, ya? Vianney, Vianney, ya? Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, tiba Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, tipe X tipe itu cuma Suma, lewat doang, doang uh. lewat doang aja ya. Iya. Uh. Tapi lebih doang. ke akhirnya ke Andra ya. Iya akhirnya di Andra itu jadi additional player, lumayan 4 tahun. Empat tahun dia. Empat tahun. Ya. Pasti penuh pengalaman. Ya. Oh iya gitu deh. <laughs> <laughs> <laughs> Kerjanya itu kalau pas pas itu tuh aku rasa kayak kerja tuh pas bukan kita lagi main band, kerja itu kita bangun lagi, pagi, bandi, ya. lagi bangun pagi disuruh disuruh berangkat kemana berangkat kemana kayak gitu susah <laughs> kan? capek di jalan dari semua band itu yang paling merasa paling padat kegiatannya yang mana terakhir itu diandra paling, ya. ya? paling padat ya sepertinya uh, sampai kehilangan itu banyak pengalaman sih di situ banyak pengalaman ya pasti ya, pengalaman. pengalaman pasti nanti aku juga pengen tahu pengalamannya tapi palingnya dari sisi keluarga loh hmm. kan pasti kan banyak waktu yang harus hilang kita Iya ya. Kita apa ya waktu keluarga tuh kan kayak ya, ya. gimana kan? Ya itu apa uh, benar tuh hilang waktu keluarga dan ya, aku sendiri waktu itu Jakarta hmm. hmm. komunikasi juga susah hmm. kan karena otomatis kegiatan padat otomatis pikiran tenaga kan? ya, semua kan. Iya ke situ semua. Pengalaman bagi-bagi dong sama bomberman dan Bomberwatin, pengalaman selama perjalanan itu ketemu berbagai macam orang, ketemu berbagai macam karakter, hmm. pasti ya? pasti ada lah. Asal tuh mungkin cerita cerita lah, cerita cerita yang hmm. unik, yang lucu atau mistis mungkin. <tis> ah, bisa. ini sobat tahu ada juga mistis, juga kan? sih, belum mistis. Siapa tahu ya kan, tiba-tiba mau main apa? sebaliknya si di mana ya? Nah, kalau kejadian yang lucu main drum dulu pernah aku jatuh itu dari drum tapi itu udah lama ya waktu masih zaman eh, di, di Bali itu, oh, lama main drum lagi ternyata, apa nya agak tinggi gitu terus drum kursinya Pak, agak ke belakang jatuh jatuh dalam keadaan lagi masih stabil apa stabil udah, stabil belum, belum isi apa, apa belum, itu, belum, belum, belum karena stasi kecil aja <laughs> atau ditembak dari jauh. Oh, Woi, itu mistisnya karena Woi, banget mobilmu apa dipakai itu. Hmm. Ya cerita laris, yes. bagi-bagilah sering hmm. sharing -seri ceritanya apa kayak. Apa yang... nih cerita apa ini? ya Apa aja pasti banyak lah segitu banyaknya perjalanannya kan. Gak mungkin lah. Yang paling teringat sih yang itu tuh cuman tanyakan <laughs> di. Ini. Ya itu kan <laughs> guys di dalam-dalam band. Hmm. Eh, men. Lalu tuh, penampilan oke, ya kan, waduh gimana, gak mungkin lah yang namanya, maaf-maaf aja, aku tahu dia udah punya keluarga lah Pasti ada yang harim-harim gimana, nah. ah. ya, ya itu cerita ya. anak band lah ya, kalau <laughs> <itu>. gitu ya Iya <laughs> kan, udah pada <laughs> mau ngomong, mau, mau, mau dong gitu, gak hmm. gitu Aduh <laughs> Gak mau ngomong gitu iya gak usah dicepain hmm. tuh ya, tapi pasti lah lewatin masa-masa anak band ya, ya. bohong loh kalau gak lewatin semua asam. anak band juga tau <laughs> tapi kan banyak yang nggak tahu, bukan anak band gimana sih <laughs> anak band itu dia tau itu <sulis> hanya senengnya aja mereka tahu. terus aja tahu dia kehidupan ya. rock dan rollnya anak band kadang-kadang agak keluar sedikit dari hmm. jalur kan hmm. itu jadi pengalaman kadang ke pengalaman yang positif ya negatif juga ada ah, hmm. jadi tapi, yang positifnya? Yang positif yang dulu yang ya? Yang positifnya positif. itu kita um, kerja jadi anak band itu enak hmm. Kayak.. <laughs> enak kan di iya, Kita, kita kerjanya apa ngikutin passion kita kan? Ya, hmm. oke okay. Kayak bukan kerja, ya kamu berangkat main ya? <laughs> bukan kerja, <Kamu> berangkat main <laughs> <laughs> nungu, nungu <yang> mau mau <laughs> ini <bf> nih <laughs> kan? Ya Kayak gitu kalau uh, yang tadi kan yang positif yang hmm. yang negatifnya ini ya, negatifnya negatifnya itu jauh dari keluarga hmm. ya ada kehilangan ya, waktu kehilangan waktu sering miskomunikasi sama apa lagi ya negatifnya itu ya. um, kita kalau nggak kontrol kalau kadang bisa terjeremus semakin ke dalam ke dunia hitam wow gitu oh, Itu. ingat tuh. <laughs> <Pesan laughs> tuh pesan dulu harus bisa kontrol, kita Ia, harus tau set limit kita sampai mana nih set paling gak pakai rem lah. iya ada remnya jangan ya. nah, blong ya, <laughs> remnya bener blong jangan itu yang negatifnya kan kita pernah sedul ngegas terlalu ngegas eh oh, nge ya. bisa juga ya kecemplung, terus kita hmm. kecemplung apa mencemplungkan diri nih? Kecemplung sih, kecemplung ya, yeah. dalam dunia musik, yeah. showbiz dan segala macam. Iya, yeah, iya, yeah. kecemplung, terus <coughs> mencemplungkan diri apa kecemplung ya? Ya, yeah. mungkin awal-awalnya -awal itu... awal sih hanya <laughs> iseng, tapi kok kok enak? Iya, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah, guys, hmm. untuk, untuk dunia dunia acting pernah nggak? akting nggak sih aku, eh pernah dulu zaman dulu ya di Bali sih jadi ibu ranjau atau apa? Gitu, kan? Oke. Okay. Belajar belajar, cuman kayak waktu itu aku rasa kok masih canggung lah, nggak bisa akting. Acting susah ya. Memerankan menjadi orang lain itu susah. Oh, susah. Itu. Jadi para aktor-aktor santu ngomong kalau yang berwatak tuh susah. Jadi hmm. PR emang memang harus di apa yang harus belajar sih benar juga. Hmm, sembarangan. Hmm. keren, keren, keren please. Aku nanya-nanya apa aku juga bingung lah Mau apa yang gue tanya tapi yang pasti Thank you udah datang sini ya Udah masuk, udah ketemu Vibramu eh vibramu, hmm. ibu sama yang dulu itu masih kena ya Tidak selalu humble Kanan jarang pun kayak gitu loh selalu ya. asik welcome hmm. Aku punya pesan nih, ingat sekali dari almarhum opatu itu membilang itu jadi orang jangan sombong ah. itu terus apa pernyiangnya yang sampai sekarang ya itu kita susah jadi kadang jangan sombong ya, kadang susah jadi manusia itu pasti ada sombongnya kayak ah aku harus sombong nih e, cuman itu lagi tapi makanya. merasa gak? pernah merasa gak? pernah lah merasa kayak gitu kan pasti ketemu lah titik itu pernah pernah banget pernah banget apalagi di gempa mm. band besar itu itu bukan band band yeah. kecil di Indonesia tuh Pernah banget, jadi lupa. Kadang lupa daratan, nah, untuk bisa menghandle lagi, ya. Itu, itu lagi balik lagi, dikasih di pelajaran lagi. Oh, <gitu. jadi, oh inget ya, kalian? Nah, boleh gitu, Nak. Iya, ini semakin asin Itu kayaknya bisa dioper perzin banget, ya. apa gini, wah, lama-lama, kasih om. Oh, makasih om. makasih om. Aduh, kayak gitu. K <K> <gitu> Ini semakin nasi aja nih, hmm. semakin larut. Dalam nostalgia. Nostalgia. Dalam nostalgia. Okay. Perjalanan selalu panjang, ya. semua ditemuin hmm. ada jatuh, ada bangun, ada suka, ada dekat hmm. Yang pasti, aku yakin dirimu punya seorang ya, sosok sahabat atau hmm. yang gimana Sosok sahabat yang? Ya, ya memang sahabat yang kamu bisa melangkah ya. hmm. Tuhanmu yang having fun bersama, yang tahu hitam putihnya dia juga, dia juga tahu hitam hmm. putihmu kalau sekarang itu sahabatku istriku. Ya, sahabat. Dia paling bisa mengerti dan yang bisa ngerem. Ya, bisa nge <laughs> Kalau nggak ada dia mungkin bisa ya. jerumus lagi. Iya itu. Ya, kita sama-sama. Yang ingin sama -sama. tanyakan sini sosok Morris. Mm -hmm. Untuk sosok seorang sahabat, bagimu tuh apa kata sahabat itu? Uh dalam tas sahabat itu dalam juga ya, <laughs> dalem nih, dalam nih, <laughs> dalam nih, tapi paling nggak kan ini satu inspirasi lah, paling tidak kita kita melewati banyak banyak hmm. sahabat kita yang dulu dulu tuh bagaimana masa kecil kita sama hmm. dia, sahabat itu long term ya, kita hmm. yang pertemanan yang nggak cukup lama dan kayak gak harus setiap hari kontak atau apa gitu. Tapi selalu mengingat. Selalu mengingat ya aku punya sahabat kayak gitu. Aku, yang jujur mungkin tidak banyak orang tahu bahwa aku juga dekat sama sahabatmu juga ternyata. Hmm. Tapi dia udah, udah oh. dekat sana. Ternyata sama-sama sahabat. Oh iya. Almarhum. iya Oh dia itu mentor. Jadi kakak, jadi mentor. Karena dia orangnya ambil banget. Iya. Bukan kita ngomongin dia, hmm. bukan tapi sosok beliau itu bagi aku tuh apa ya inspirasi motivasi juga ya, karena beliau itu inspirasi. tidak pernah mau menghilang dia itu, itu dunianya dia dan ya, dia ya. selalu itu yang menjadi kagumannya aku sama sosok beliau tuh kan ya. sampai di akhir akhir pun tapi sayang di akhir akhirnya kita nggak bisa aku nggak nah, bisa, bisa ketemu, ketemu dia. Gak. sama aku dia bisa ketemu dia, dia kan kita <laughs> cuma air mata gitu <laughs> kan, <laughs> kan <laughs> <laughs> <lagi> iya. ya mau lagi ya terus belum disebut namanya boleh boleh boleh beliau adalah Arai Daulai. Daulai sosok inspirasi bagi saya yeah. saya sempat juga di situ tapi nggak banyak orang tahu sih bahwa kita pernah taktukan membuat sebuah karya tapi tidak bisa terrealisasi sama sekarang yeah. aku harap nextnya aku bisa merealisasikan sama kamu sih saya oh, aku betul. sih pinginnya sih ya untuk karena karena itu aku ingin nyumbangin untuk keluarganya, kan anaknya, hmm. kan? Iya. Anak itu kan haknya dia, memang sebenarnya. Karena idenya juga sejur. banyak bibinya dia sih. Hmm. Jadi bagi walaupun bagaimanapun juga aku nggak bisa lupa lah sama sosok beliau. Karena dia kalau kalau ketemu lo tuh, ini kan, eh lau Dia yang dia yang banyak merubah si termasuk dalam hidupku ya. Yang bisa <tuh> Waktu itu ngajak aku ke Jakarta Segala macam yeah, yeah. untuk nah. Akhirnya membuka jalan yeah. Sampai sekarang yeah. akhirnya aku ketemu orang-orang yang Yang luar biasa Ya kan musisi-musisi yang luar biasa Aku yeah. kenal dapat pelajaran banyak Di session rekaman Recording session di, Gimana nah. main RAM Yang enak yeah. atau segala atau Banyak jaga sekali attitude. jaga attitude betul nah, sekali. harus bagaimana uh, kita ngomong sama siapapun harus tetap <tuk> ya, ya. walaupun siapa lo jangan pernah merasa Iya yeah. beliau selalu ngomong, -ngomong ah, kita tuh siapa sih selalu pasti dia, dia selalu dia ngomong <tuk> itu lah iya, kita tuh siapa sih <tuk> udah sama lah pasti dia malah, lagi kita ngaku-ngaku kita kan ngaku-ngaku nggak biasa kan ngobrol taukipan ya kan ah, nah, si kita siapa santai aja <tuk> santai barangkali gitu selalu ngomong kan asik lo rasain <tuk> bener-bener aku gak bisa lupa tuh Humble banget nah. dalam hatinya, gitu. Padahal jujur, yeah. aku mau fan. Iya, mau fan, aduh. Tapi bagi, bagi dia, lu ngapain ngapain sama gue? <laughs> gue siapa sih? Gigi gitu udah ngomong-ngomongnya ya? Itulah. Jadi, seperti dia tuh, oke. Okay. Terus, ada gak? Kira-kira hmm. harapan atau keinginanmu yang belum tercapai? Hmm, wah, kalo itu mungkin setiap personal banyak orang mesti ambisi ada, ambisi kan? ada. terus uh, kayak kita selalu manusia itu nggak pernah puas ya, yeah. ya gak sih kita Ingin pasti pingin ini, dan lebih dan lebih. Cuman sekarang kalau untuk sekarang aku bersyukur sih sudah uh, dapat apa yang aku perlu. Yeah. Ya kalau mau mungkin banyak, tapi yang kita perlu. Kayak Cukupnya. sekarang cukup nih gitu cukup. Oh gue cukup gini aja hmm, Lagi cukup, cukup nih Tapi gak hilang kan ambisi menikah Ambi Enggak lah itu kayak um, Misalkan kayak pingin oh band gue gue pingin besar uh, Itu Kan udah besar Dibandingin apa? <laughs> udah besar men? Enggak lah Udah lah Udah gede lah ya udah itu. Punya punya kualitas Bukan apa ya? Punya kelasnya sendiri dia Ya cuman kan kita pasti mesti pingin punya Pingin yang pingin lebih, lebih dan lebih, ya, ya. wajar manusia lah kan? ya, iya, iya, gitu hmm, Sama ini sih, sama... Nah. Uh, pingin ini aku... apa? Nyelesain album solo itu ah. itu yang belum kesampaian sampai <tuk> sekarang nih udah tertunda beberapa lama. Aku lagi tutup Ayo dong. Dengan senang hati kalau di kalau memang di Kangbo ini selain Kangbo di Kangbo ini aku bantu <tuk> siapa tuh? dong. Ada sesuatu hmm. di sana yang ya kalau aku tuh nggak kalau kalau aku pribadi sih nggak mau apa namanya kalau udah karya tuh udahlah. Hmm. Kalau aku tidak pernah mengharapkan sesuatu dari karya itu yang penting aku berkarya dan bersuster dan aku bisa berbuat sesuatu yang hmm. menjadi panutan keturunanku. Kalau aku sih gitu selalu ya, berbeda. kita berkarya itu kan tabungan ya. ya, investasi. kita nggak tahu kan, karya itu kan, itu kan hmm. rahasia selalu, misteri hmm. deh. kita nggak tahu yang mana tiba-tiba, Oh ternyata ini bang, investasi itu karena karena itu uh, apa namanya, waktunya lama itu untuk orang akan dengar terus hmm. gitu. Loh. Evergreen, ya, yeah, ya, evergreen, lah yeah, evergreen, Abadi, deh. evergreen, slow rock, ya, risk, definisi, kalau kamu dengar kata "bom", nih, nih program kita namanya "bom". Mm -mm. Kalau kamu dengar kata "bom", itu apa? "Ledak, ledak, ya yeah, dong, bom, ya, yeah. kalau diuraikan." Uh -huh. Ada nggak definisi uh, kamu mengurangkan kata-kata bom itu seperti bom apa? Bom meledak terus pasti, uh, apa namanya, radiusnya ga kecil, pasti besar kan? Iya, yeah. namanya ya udah bom Iya, ya. ya, semoga acara oh, ini yeah. akan banyak orang makin dengar makin besar, yeah. seperti namanya sendiri, bom, bom. <laughs> bom. Aku sengaja loh bikin, bikin program ini namanya bom hmm. Karena aku, aku cinta negara ini okay. Dan kata bom itu bahasa Indonesia yang benar yeah. Kalau bahasa asingnya kan dynamat oh, TNT. Hmm. Kalau bahasa Indonesia apa? Oh. Bom. Angkanya <laughs> tapi bom kalau dikupas lagi bagi kalau aku sih banyak sih mengartikan banyak lah. Tapi udahlah bom aja. Sebenarnya? Iya sih gitu. Itu paling paling dasar sih menurut mengartikan bom itu meledak dan sekitarnya akan kena imbasnya. Yeah. Kalau kata itu bom itu sebuah singkatan? bisa nggak? waduh, aku? ayo, apa ya? eh, <laughs> uh, nggak apa ya? bisa, bahas obrolan minor. ah, bahas obrolan minor, banyak <laughs> kita. ya ya ya ya ya. <laughs> semakin minor aja harusnya dibahas nih. Iya <laughs> Di, di di sini kita juga bukan hanya bom aja kita juga hmm. ada program namanya minor memang kemarin tuh oh, udah selesai kita oh, iya, kita minor, itu, minor itu. itu itu salah satunya kenapa kita bikin nama minor itu hmm. minor dari M nya aja padahal M itu malah box ya nggak salah paham kita <laughs> aduh asik asik asik terus di zaman zaman sekarang ini Tahu lah pandemi susah lah ekonomi makanya mm. rokok pun Ya, Eh. eh. Aku jujur grogi nih kalau maujak ngobrol gitu. Di syuting kurang. ada teman-teman di sini. Aduh e, ada. Mau nyandung gitu. Ya. Anggap aja enggak di sebelah santai aja. Oke, waduh. Eh, thank, thank you. Oh, thank oh, you. Terima kasih. Oke. Oh, kembali kasih Om. <laughs> Aku ganteng, kok. Enggak dong. Dirimu tuh cantik. Cantiknya luar dalam nih. Please. Isi. Eh, kita main tanya jawab yuk. Ini udah Cepet ya? Ini udah ya. ya. Aku loadingnya agak lama nih ya. harus, harus, harus, harus cepet A, B, oh. B, B, A nah, nah. Kalau nah. agak lama gimana? Nggak bisa. Ya, fast oh, main quiz iya yeah, main quiz kita <laughs> kayak macam-macam di tipi-tipi itu iya kan? um, apa ya kira-kira aku dari mulai dari mana tau aku berpikir hmm. dulu nih sebentar sebentar, sebentar yeah. iya catatanmu oh. udah apa? ada Eh. <laughs> gitu. uh, <laughs> pelawak, nih. pelawak favorit? oh, kasino <laughs> iya oke okay. negara favorit? Indonesia, oh, iya, favorit? oh, Jerry Itu oh, Iya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mengalah iya, iya, iya, iya, iya. Apa ya, oh, oh, Jangan enggak, susah-susah <laughs> gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, Fashion atau style favorit? Nah, Pas, <laughs> pas, pas. <laughs> Jangan favorit? Aduh Pas, <laughs> jadi. <laughs> um, yang nambah nambah apa? Hmm. kuliner favorit hmm. nasi goreng standar Indonesia banget <laughs> standar Indonesia banyak <laughs> kan pokoknya kita masuk ke restoran Cek apa nasi goreng. <laughs> Nas goreng soalnya di dimana mana kalau nasi gorengnya enak makanan yang enak kita mau gini lah apa sebelum lanjut nih ini ada titipan dari salah satu Berarti benar sembilan mm -mm. sama <laughs> Sahabat-sahabat kita yang UKM Tapi sebenarnya okay. kalau menurut aku, UKM benar benar enggak. Uh. Ini ada namanya Nasi Ayam Chandra Wish Nasi Ayam Chandra ini bukan nasi ayam aja Oke okay. Dia juga punya BGC itu. Oh, oke okay. Babi Guling Chandra Oh iya iya Tolong iya. Babi Guling Chandra kalau Mau ini udah tidak makan babi, Babi <tuh> dia pernah merasakan saja daging babi dulu. Belum sekarang, <tuh> hmm, ya kan? Sekarang dia udah mualaf ya, udah ya, mualaf ya, ya. ya. Udah, ya. Aku, aku, aku, aku, aku. udah sah ya, udah sahe, sahe, amlu, laza, amlu, laza, amlu, laza, amlu, kirim ya laza, amlu, laza, amlu, laza, amlu, laza, amlu, laza, amlu, ya, ya, ya. Malu, kita Manti, iya ya jangan nanti hmm. habis kalau kita makan siangnya tinggal malam semua <laughs> <laughs> jangan jangan kesian kan mereka permatahan ya iya benar benar sudah kita makan sore aja oke oke oke lanjut Riz, ayo lanjut. Liz. Lanjut, Liz. nih lanjut nih seru nih tadi kita lagi, lagi lagi mainan nih kita mainan nih kita mainan sekarangnya kita tes dia EQ seorang drummer, karena seorang drummer yeah. Aku tau otaknya selalu berpecah Bisa kiri bisa kanan Dan harus Ui. Masa? Iya <laughs> harus lah Eh dari umur berapa sih? Bisa main drum? Aku tuh Kenapa suka drum? Kenapa suka drum? Kenapa suka drum? Uh, dulu waktu kecil aku suka lihat kakakku Bro yeah. Dia main Bro, drum Bro boleh lah Aku minta tolong Sio datang Sio, <laughs> Sio. <laughs> Iya dong nah, Harus tuh dia... Bantu lah dia main hero sih ya, yeah, ya, itu. <laughs> uh, ya dulu aku suka lihat dia main drum dan ya namanya kita masih kecil ya, jadi yeah, tertarik yeah. kayak oh seru kayak soalnya ala dram itu kayak paling seru aja buat anak kecil kan, ya kan? Aku dari sekitar umur mungkin lima tahun kali ya suka drum itu ya, sampai akhirnya ya aku belajar benar-benar profesional sekali dari oh profesional sekali dari tahun berapa kira-kira? 2000? Duh, 2000. Enggak dong, 96. 96 mungkin, mungkin sekitar enggak, ya, enggak ya. nah, 96 juga, aku masih kecil 96 itu baru umur 11 tahun ya, uh, sekitar mungkin aku umur 15 tahun ya. benar-benar ya, ya. Uh, totalitas lah pokoknya totalitas senang ya, dulu dengan, dengan <tosek> pembisingan suara <laps> bular, bular, bular, bular. Aku, iya aku salah satu termasuk terkenal keras main rap <GISAL> ya, iyalah gawat <GISAL> kalo mainin dulu orang semua yang <GISAL> mampu tuh kalian kencang udah gue main rap lah gimana mah nih namanya juga rap <GISAL> biar lama di jakarta ga lupa nih lo tapi gimana mah bali banget aduh <tuk> keren, keren, keren. Ya itu kenapa main drum uh, Drum itu Kalau sekarang kenapa main drum Kalau dulu kan karena Suka ya masih kecil kita Kalau sekarang kenapa main drum Drum itu uh, Jantungnya di musik gitu menurutku, kayak yeah. kita yang yeah. kita yang ngejaga, ngejaga tempo, ritmo, ritmo, kita menjaga menjaga tempo, ritme, menjaga, yang jaga teman-teman yang lain main ya, gitu loh. Pokoknya harus wise lah. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> so wise. <laughs> <semuanya>. <laughs> <laughs> itu kan gitarisnya ada itu namanya wise. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> lanjut ya kita main ya Lanjut lagi. Langsung aja kita gitu tanya, drummer favorit Kiddmoon, Moon drama favorit? Apa? Drama favorit, drama favorit, Ludwig. Ih, ini hal, buat hal, buat hal, buat Drama favorit Ludwig. Drama favorit buat Ben luar favorit? Ben luar favorit Toto Toto. hal, buat luar buat hal, buat Banget Aku sering denger lagunya, "Mereka kayak Depotisme itu." Ya, gimana? Bangun ah, episode baru, selang banget, lu. banget, banget lu. Gimana? Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, paling Bali Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, Bangun, ya, yeah. Yeah. Yeah. Film favorit. Film favorit. Itu klenggaran atau film <laughs> Inception Inception oh berarti suka yang berpikir-pikir, ah aku suka itu. yang yang agak, dan Inception rasanya. itu filmnya gak ada seminya, nah <laughs> ada apanya, A ada seminya, masa sih? Iya Inception, Mada. iya, ada garnet itu cuma di karkarnya aja, tapi ada, ada, ada, ada. Ayo. aktor favorit favorit negeri negeri negeri aktor favorit dalam negeri? Klihatan. Pas dalam negeri, Oke. enggak ada. Luar? Luar negeri? Atau uh, luar, luar negeri? Siapa ya? C uh, Leonardo DiCaprio, ayo dia main reception. Itu dia Leonardo, dalam Bikin film The Beats, parah. Apa? The Beats. Cuman aku tuh jarang nonton film. Uwe. kayak, yeah. ya. Gitu deh, warna favorit, warna favorit biru tua, ya? bahaya, bahaya, <laughs> biru dongker, biru dongker, yeah. kendaraan yeah. favorit, motor <laughs> <laughs> motor, nih. Huh? Yeah. motor apa favorit, ya? banyak favorit, beneran favorit, beneran favorit, beneran favorit, beneran favorit, belum favorit, beneran favorit, beneran favorit, beneran Gak, pingin punya, pingin punya, pingin sekali punya motor. Cuman belum sampai ya, apa, apa chopper, chopper aku suka. Cuman gak sampai ya, yang mau di atasnya, uh, chopper yang sih. Chopper ya, chopper ya, aku suka sekali. Cuman sampai sekarang tuh belum kesampean. Ya, nanti. figur atau toko favorit. figur gue um, namanya? Lupa, tiba -tiba. Ayo, <laughs> ayo, satu. Aduh, yang main tiba itu Ayo, film apa? Film, Yang main film, itu lo film, Ape. apa? mes film, film, nyabi bukan Bro, film, mes Jim film, oh, film, ya, dia lucu film, film, film, film, film, film, film, film, film, Udah lah kayaknya udah banyak lah hmm, Udah banyak lah udah Sisi banyak lain ya. dari Moris Apa atau? tuh? Sisi lain? Iya Engga, itu salah satu sisi oh. lain Oh Tris, ya. sebelum kita berpisah, Ris Langsung aja dong Kasih Motivasi Untuk Desa kasih Ini hmm. yang zaman now Wiss ya. Motivasi hmm. Percaya sama sendiri Aha ya. uh -huh. um, Karena kalau kita selalu <coughs> melakukan hal yang positif Semua akan indah pada waktunya Wih, itu lagunya beliau, semua akan indah pada waktunya Lagi siapa? I Arel. Oh iya iya iya yeah, yeah, iya. semuanya Iya, <laughs> semua ya, itu ah. udah pasti Apa sempurna? Ya tak perlu sempurna Tak perlu sempurna Iya Iya, yes, uh, karena <coughs> Apa, kita um, Hidup ini kan selalu naik turun ya Kayak roller coaster ya dan kalau kita sabar pasti dan kita berbuat baik, pasti akan kita tabur, kita tuai okay. ya. kayak lagunya The Beatles, and in the end the love you make is equal to the love you take <laughs> Riz, boleh gak aku tanya sesuatu, tapi memang mungkin ini terserah menjawab atau gak hmm. ya kan tapi ya, aku agak... Apa ya di dalam hati ini? Karena aku dengar begitu dengar berita dirimu yang aku sih cepat dan jujur aku katakan di sini. Aku keluar dari mata Hmm. Karena okay. aku, aku sebelum kamu sampai di mendapat musibah itu, aku selalu ikutin kamu. Ih, ini lagi ngapain ini? Ini, wih dia lagi gini, wih. Serius nih, serius. Oh, serius. Aku ngomong jujur, aku jujur, aku sejujur-jujurnya Jujur katakan hitam jujur kecap hijau. So, <laughs> benar loh, jujur bener jujur. Itu bubur. Iya, benar tapi aku kecet. Okay. cepat Dan di suatu di suatu hari aku diberi kesempatan saat itu masih aku juga dalam dunia itu. Uh, aku kayak ya, aku bikin band juga hmm. aku praktis dan aku ketemu Zio. Itu Musio. Dan ketemu Zio tiba-tiba aku nanya padahal gue udah tahu hmm. uh, iseng ya aku mancing yeah. mau nggak dia ngomong nih Bang ya zil ini wah aduh itu dia bla bla bla bla bla yeah. bla, bla. Yeah. tapi beneran kalau aku ketemu dia <laughs> satu yang aku lakukan apa aku mau tampar dia <laughs> ini beneran ini, ini memang <laughs> itu, ini beneran ini beneran dan memang itu dia ngomong nanti aku nggak tahu aku harus ngomong gimana tapi ya, aku ingin menanyakan kok uh, kalau boleh menjawab kalau nggak hmm. apa apa kok bisa sampai sorry masuk dan terlena dan hmm. akhirnya terkena hmm. dan itu kayaknya seperti pukulan yang sangat cambuknya itu cambuk dari neraka ya kan hmm. gitu ya kan salah satunya itu kenapa bisa gitu apes Iya <guluh> <tuk> <tuk> dong apes banget cuman ya mungkin itu yang harus aku jalanin dan bisa kalau lumayan di sekolah tuh. lumayan sekali e, kalau nggak begitu mungkin aku masih apa namanya kanan kiri dan nggak jelas ya, ya hmm. itu itu sebuah pelajaran yang sangat eh, aku pernah ingin Loh, gimana nah. Eh, aku tahu tuh yang di belakang itu. Iya iya iya iya, eh, iya, iya, iya, iya. Aku pernah itu, itu Tangerang kan? gitu kan? Aku pernah di tuh <laughs> Cuma iya. gak dibalas sama aku. Yeah. Mungkin dia gak mau. Oke okay, ya gue gak, gak gitu. Karena pas lagi lo apa ya? Cash, apa selfie? Apa foto? Apa gimana tuh pas belakang itu? Doi hmm. Dan aku pernah sepanggung di Balai Sarbun ini. Ah, oh, iya, iya, sama anak-anak itu itu juga punya. Padahal itu dalam banget ya punya tuh. Iya, Terus Udah gak masuk akal ya bisa sampai keluarga gitu tuh itu bagian bagianku tuh bingung Tapi ya ya, kita, ya dulu kita tuh ininya sampai kita bisa keluar itu Kita melihat oh ada antrabes bisa begitu, ah. kita enggak ah. gitu ah. <tos> Ya kan Tosnya dulu, tasnya dulu Aduh pelakuan Si kucing kakam itu yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> iya dong emang yeah, yeah, yeah. itu salah satu ini kita yeah, kayak ini bisa kenapa kita ndak yeah, gitu bener, bener, bener, bener, bener. Ya, tapi kan aku emang nginjak banget jengkel banget kan kalian bisa, bisa sampai keluar pulau loh, oh, itu. Ya. kita ndak Pulau Jawa, kita ndak ya <laughs> <Itulah Ayah>. <laughs> <laughs> kan di situ aja <laughs> tapi ya semoga jangan sampai lah setiap ya, ya. cukup cukup cukup cukup tidak itu. semua orang harus mengalami itu bukan tidak semua orang karena di maaf aja ya negeri ini negeri yang sangat ku tapi hmm. sayangnya maaf ribu ribu maaf ya nah. Yang susah gitu. ngomongnya, iya, ya, jangan. Seneng, seneng ngomongnya, iya, iya, iya, iya, sebelum berpisah kita iya, iya, Apa itu? Satu Apa ya uh, Sebuah mungkin Atau enggak iya, iya, iya, iya, sepasar iya, iya, uh, Sosok dari seorang Morris Untuk negeri iya, iya, Ush Berat kali. Ah, ini penting nih bagi aku nih, karena waktu aku nanya negara apa nih, Indonesia. Nah, pasti ada sesuatu. Hmm. Uh. Dia berpikir nih. Tetap di jalur di jalur yang benar. Tetap, tetap di jalur yang benar. Maksudnya ya, tetap. untuk tetap, Iya tetap di jalur yang yang sesuai lah. Ya itu lebih wise ya, kata kalau ya. benar kayaknya salah oh, gitu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tetap yang di jalurnya ya berului. tetap di jalur yang sesuai itu oh. ajalah karena kita <tuk> kan perlu apa <tuk> perlu di ayomi lah ya kita sebagai rakyat ya ayomi <tuk> <tuk> itu dari pengayoman ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> tetap di jalurnya sesuai itu aja nggak macem macem sih udah gitulah ya gitu aja Serius? Sama merdeka eh, Merdeka ini kan kata merdeka nih banyak nih Jalan merdeka juga ada <laughs> tuh Sebenarnya yang negara jalan merdeka Ya kan sudah jadi negara jalan merdeka yeah. Tetapi jalan sesuai yeah. tau Itu udah ya global lah itu ya okay, okay. Gak terlalu mengerucut dan enggak terlalu right. menghakimi atau gimana yeah, yeah. ya kan Aku pis-pis saja orangnya. Mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin untuk ini nah, masalah jawaban ini gantung banget, ngantungin nama dia. <laughs> dia apa namanya? Hati-hati banget, milih-milih banget deh. Ini bener-bener jaga Tapi kalau untuk yang satu ini mungkin Chris bisa agak tegas dikit, Chris. Yes. Hmm. Untuk saudara-saudaraku yang saudara, saudara kita, bukan sausak sausanya, bukan aku aja. Oh. Saudara, saudara kita yang di sana, nomor bomber mana, bomber, bomber mana, bomber hmm -hmm. Mungkin ada pesan untuk. Ya, mereka-mereka dari sosok Morris agar mungkin apalah Jangan semangat tetap menyerah atau apalah hmm. <laughs> Apa, Positif thinking Oh positive thinking ya, uh, Dan Jika siapa yang mau berkarya tetap on the track atau pos Positive gitu thinking kita uh, selalu berkarya dan jangan pernah menyerah Oi, masih Wah, oh, <laughs> nggak ya. gitu juga. Nggak <laughs> ya pokoknya ya itu bersyukur. Oh, itu paling paling apa paling afdol ya. Okay. Kalau kamu bersyukur dalam segala hal itu itu, ya. itu <laughs> Makanya mitianmu. itu paling paling, ya. paling paling paling. Apa, paling afdol Oke okay, oke, okay. ya, afdol bahasanya Wih, yang bapak mau mualau satu nih Oke oke oke oke Aduh Untuk anak istri terakhir lah, untuk keluarga untuk, untuk anak istri yeah. I love you Wih, sosok hero <laughs> Riz, thank you hmm. Udah datang di acara ini Sama-sama Terima kasih, udah luangkan waktu yeah. Untuk yang acara gak penting ini ya. <laughs> Yang penting kita terus yeah, yeah, melakukan yeah. sesuatu yeah. Sama minor aja-aja juga dong Oh minor iya iya, tapi sabar Kita bulan Juli, kita lanjutin minor okay. Tapi aku pengennya menampilkan di minor tuh nanti ada pak sutradara kita yang ngederek di sana. Dia tuh memang yang... Okay. yang... Gini loh Hmm. dan kita udah dua kali melakukan se, hmm, satu apa udah dua kali lah kita buatnya jadi kita evaluasi dulu kita pikirkan BB untuk kedepannya supaya lebih baik lagi terutama bukan hanya di gambarnya tapi untuk di sound. di sound. kita iya. ingin bisa stereo bisa lebih gimana terus suasananya seperti kita kita lebih, lebih proper lah ya. iya amen iya, seperti okay. itu lah. Oke yang kedua ya yang pasti ikutin terus jangan lupa di acara ini BOM! ya subscribe, share comment whatever ya yeah. do what you do and do what you love yes kita ke kita lanjut untuk episode berikutnya terima kasih do do love say bomb